Hai hai hai Sebuah analisis dari studi baru menunjukkan Kepunahan massal satwa liar di bumi berlangsung semakin cepat Ilmuwan memperingatkan ini kemungkinan menjadi sinyal titik kritis Bagi runtuhnya peradaban Lebih dari 500 spesies hewan darat ditemukan berada di ambang kepunahan Dan kemungkinan akan hilang dalam 20 tahun mendatang Ya, sebagai perbandingan jumlah spesies yang sama telah hilang selama sepanjang abad terakhir. Dan gak hanya itu, hilangnya spesies tersebut tidak akan terjadi tanpa adanya perusakan alam oleh manusia. Salah satu contohnya ialah kucing besar yang satu ini, yang populasinya diperkirakan semakin menurun. Apalagi hewan yang satu ini paling banyak ditemukan di India, dan hubungan India dengan harimau Benggala Ternyata sudah ada sejak 25 sebelum masehi. Selain sudah memiliki hubungan sejak lama, harimau benggala juga memiliki sebuah nama ilmiah yaitu Panthera Tigris-Tigris. Bahkan bagi negara India, harimau benggala melambangkan kekuatan, keanggunan, dan ketangkasan. Meskipun jika dilihat sop, kucing besar yang satu ini hanya bersantai di siang hari dan berburu begitu matahari terbenam. Selain itu, harimau benggala juga memiliki kemampuan memanjat pohon dan juga berenang lho Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Di tengah kekhawatiran akan kepunan harimau di seluruh dunia, India mengumumkan sesuatu yang membawa angin segar. Ya, lebih dari 3.000 ekor harimau liar menghuni negara Asia Selatan itu saat ini. Dan menurut data terbaru yang dirilis, sensus itu mengungkapkan bahwa jumlah itu meningkat dari hasil sensus sebelumnya. Dari 2.967 ekor menjadi 3.167 ekor. Sensus harimau di India sendiri dilakukan setiap 4 tahun dan menggunakan kamera trap dan program komputer untuk mengidentifikasikan setiap makhluk secara individual meskipun persenan kenaikan jumlah harimau sejatinya melambat dari periode sebelumnya. Pada tahun yang sama, India dan 12 negara lain dengan populasi harimau terbanyak di dunia menandatangani perjanjian untuk menggandakan jumlah harimau mereka pada tahun 2022 kemarin. India sendiri diyakini memiliki populasi harimau sekitar 40.000 ekor pada saat merdeka dari Inggris pada tahun 1947 silam. Jumlah itu terus menurun selama dekade berikutnya yang menjadi hanya ada sekitar 3.700 ekor pada tahun 2002 lalu. Empat tahun kemudian, India melihat rekor terendah sepanjang masa untuk jumlah harimau liarnya yaitu hanya 1.411 ekor saja.